Harga komoditas cabai di Jakarta terpantau masih mahal namun cenderung mulai menurun, penurunan harga cabai hari ini itu diketahui berdasarkan laman info pangan Jakarta yang dikutip selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, cabai merah keriting, harga cabai merah keriting terpantau turun Rp1.542 per kilogram menjadi Rp98.372, pasar yang harga cabai merah keritingnya paling mahal ada di pasar Anyer Bahari yang dibanderol Rp130.000 per kilogram dan yang paling murah ada di pasar Pademangan Timur yang dibanderol Rp75.000 per kilogram, cabai merah besar, kemudian cabai merah besar turun Rp954 menjadi Rp105.000 per kilogram, pasar yang harga cabai merah-merah besar paling mahal ada di pasar Mayestik yang dibanderol Rp120.000 per kilogram dan yang paling murah ada di pasar Johar Baru yang dibanderol Rp80.000 per kilogram, cabai rawit merah. Harga cabai rawit merah juga turun signifikan sebesar Rp2.243 menjadi Rp95.714. Pasar yang harga cabai rawit merah paling mahal ada di pasar-pasar Tebet Barat yang dibanderol Rp120.000 per kilogram dan yang paling murah ada di pasar Kalideres yang dibanderol Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Harga cabai rawit hijau dibanderol Rp75.833 per kilogram. Harga ini turun Rp5.150 dibandingkan harga sebelumnya, pasar yang harga cabai rawit hijau paling mahal ada di pasar Tanah Abang Blok AG yang dibanderol Rp110.000 per kilogram dan yang paling murah ada di pasar Palmeriam yang dibanderol Rp55.000 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 20 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.